Satu orang lagi, ya. ya sip. Oke, kita sudah lengkap, teman-teman. Kita lanjutkan lagi. Nah, exercise 5 strip 2 untuk memproses utang kita ke vendor Baltus, Yang pertama dilakukan, kita harus lihat tuh daftar utangnya, teman-teman. Kalau di buku tulisannya Baltus pagar-pagar, yang punya kita sih Baltus B, strip nomor login. Jadi ini nanti mohon diganti. Setelah kita lihat daftar utang kita ke vendor Baltus, maka yang berikutnya, kita sebetulnya kalau di buku tuh diminta untuk catat nomor dokumen sama amount utang kita, jumlah utangnya berapa. Jadi nomor dokumen ini dan jumlah utang kita ini bisa e, dilanjutkan ke proses pembayarannya. Proses pembayarannya itu di nomor tiga, teman-teman. Nanti kita diminta untuk ngisi tanggal, tanggal hari ini, company code-nya, kemudian tanggal postingnya juga hari ini, karena kita akan mau bayar utangnya hari ini. Kemudian currency-nya dalam euro. Ini bank data account kita, 11.300, buat keluarin uang untuk bayar ke vendor Baltus. Jumlah yang mau dibayar, ngikut tabel ini, teman-teman. Dari hasil kita lihat daftar utang, Nomor dokumennya berapa, jumlah utangnya berapa, kita nanti catatkan di sini. Berapa amount yang mau kita bayar. Lalu open item selectionnya isi accountnya Baltus B, strip nomor login. Karena itu adalah vendor kita. Terakhir kita checklist radio buttonnya untuk dokumen number. Nanti kita akan masukin lanjutan nomor dokumen yang ini. Seperti itu, setelah prosesnya diselesaikan, bayar, nanti kita akan balik lagi untuk lihat status apakah eh, yang tadi statusnya warna merah berubah jadi warna hijau. Seperti itu, yuk kita coba sama-sama ya teman-teman. Dari sini, nanti saya pelan-pelan teman-teman kalau misalkan saya kecepatan boleh diinterupsi ya supaya kita terus bareng. Dari sini, kita ke accounting lagi untuk lihat daftar utang itu di financial accounting. Lalu, kalau di buku teman-teman, tulisannya hmm, dia tulisannya itu langsung account payable, ya sudah betul bukunya. Kita ke account payable. Kalau dicetakannya masih vendor, teman-teman bisa ganti ke account payable. Ini. Dari sini kita ke account payable, lalu ke account. Pilih yang FBL 1N, display change line item. FBL 1N ini untuk melihat daftar utang kita ke vendor Baltus double klik aja. Masukkan nama vendornya di sini, Baltus B Strip nomor login, lalu teman-teman klik execute yang di kiri sini. Silahkan dicoba dulu. Masuk ke FBL1N, masukkan vendor accountnya Baltus B Strip nomor login, lalu lanjutkan dengan klik tombol execute. Berhasil teman-teman? Berhasil. Kalau punya saya, saya punya 4 transaksi. Ini ada 422 4, dan seterusnya. Ini ada yang dari UTS juga ya. Saya untuk demonya akan pakai dokumen yang nomornya paling atas teman-teman. Jadi nanti saya akan proses yang 422 4,5 euro nomor dokumennya yang 51 sekian 70. Itu yang akan saya proses. Nantinya sih teman-teman harus membuat semuanya ini jadi hijau. Nah, di sini yang warna merah-warna merah ini, ini berarti sesuai dengan teori yang tadinya adalah open item. Warnanya masih merah. Tapi nanti kalau teman-teman sudah lakukan proses pembayaran utang, berarti kan uang keluar tuh dari perusahaan kita untuk bayar utang ke vendor. Nanti warna merah ini akan berubah jadi warna hijau itu. Saya akan pakai yang ini ya, teman-teman. Sebentar saya tulis dulu di notepad untuk nomor dokumen dan maunya supaya nanti saya bisa pakai di pada saat outgoing payment. Ya, ada yang mau bertanya? Kita, kita pakai yang sama kayak Cici yang 4 totalnya 424. Boleh. Kita pakai barengan yang paling atas aja ya. Tapi lihatnya dari akun masing-masing, Baltus B yang punyanya masing-masing. Tapi ambil ya, aja transaksi yang paling atas buat nyoba. Oh, punya saya ada 5, C terus yang sama kayak Cici, yang itu di nomor 2. ya. Enggak apa-apa, mau pilih yang paling atas juga enggak apa-apa. Tapi pokoknya baca mount. Kalau punya saya kan berarti empat dua dua empat koma lima, kemudian ya. nomor dokumennya lima satu satu dua tiga enam tujuh puluh. Saya kalau udah... punya saya cuma satu, Cik. Cuma satu nggak apa-apa, cuma satu. Iya, yang 105.000 Euro. Nggak salah nama vendor kan? Karena kan kita pernah transaksi beberapa kali. Pastikan nama vendornya Baltus ada nama kitanya. Harusnya sih kalau ngikutin terus exercise-nya dari unit 4, terus sama UTS, kita pasti punya minimal 4 transaksi. Sih. Tapi kita nggak apa-apa. apa-apa, pakai yang transaksi pertama aja ya, buat contoh. Nantinya teman-teman boleh selesaikan semua yang merah-merah ini jadi warna hijau. Saya demoin dulu yang paling atas dulu. Oke, okay. karena kita pakai yang versi browser, jadi nggak bisa dua layar, saya slash end dulu ya. Yang pasti yang ini tuh nama transaksinya FBL 1N. Buat nanti kita balik lagi ke situ, lihat bahwa yang merah sudah berubah jadi hijau. Yang ini FBL 1N. Sekarang, kalau sudah dicatat nomor dokumen dan amount-nya, itu kan permintaan nomor 2. Kita lanjutkan ke yang nomor 3. Kita masuk ke accounting, financial accounting, account payable, Kemudian, dokumen entry yang ini, teman-teman. Dokumen entry, pilih yang outgoing payment. Nah, ini. Outgoing payment. Pilih lagi yang F-strip 53. F-strip 53 ini buat ngeproses outgoing payment. Yang ada di buku tabelnya, datanya dimasukkan ke sini. Yang pertama, kita diminta untuk menginputkan dokumen yang ini. Maksud saya, teman-teman, tabel yang ini, tabel yang ini. Nah, ini kita masukkan datanya ke tabel, data yang ditabel kita masukkan ke sini. Hmm, ini kalau ke browser nggak bisa langsung. Tanggalnya, karena diproses hari ini, kita pilih hari ini, tanggal 5 Mei. Lalu, company code-nya kita isi seribu. Posting date-nya sudah hari ini. currency kita isi euro. Pilih yang euro. C, D, E. Nah, ini yang euro ya. Terus bank data, account-nya kita isi 113100 Amount-nya karena saya mau proses yang baris pertama, berarti saya isi di sini 4.224,5. Kalau teman-teman baris pertamanya amount-nya beda, silahkan diikuti amount dari baris pertamanya. Lalu berikutnya di open item selection, kita isi vendor kita. Baltus, B, strip nomor login, dan jangan lupa additional selection-nya pilih dokumen number. Sebelum saya lanjut, silakan teman-teman boleh menyamakan dulu. Dokumen date-nya hari ini, 5 Mei, kemudian company code-nya 1000, currency-nya euro, account-nya 11.300, amount-nya 4224,5, Open item selectionnya nya account-nya diisi baltus B-strip nomor login. Additional selection-nya, pilih yang dokumen number. Silahkan. Kalau udah semuanya, um, saya lanjut. Si, ya. Itu dokumen number yang di atasnya nggak diisi? Nggak. Nanti kita isinya pada saat uh, di step berikutnya. Baru kita isi nomor yang kalau punya saya kan 51 sekian 70. Itu nanti setelah uh, ini di-post. Jadi jangan ngisi di jangan ngisi di mana dokumen nomornya. Jangan ngisi di, di sini. Posting. Nggak usah. Jangan ngisi di sini. Ngisinya nanti di yang setelah kita post ada dia tempat ngisi nah, dokumen namanya itu di situ. Cik, yang akun dari yang akun sebelas itu dapatnya yang dari mana, cik? Ini ceritaannya kita punya rekening bank, nomornya segini, gitu. Oh, Sudah <laughs> Udah, udah dibikinin itu. Cik, mau tanya, Cik? Boleh, silahkan. Yang saya kenapa ya, Cik? Yang periodnya udah auto-input gitu. Period. Yang di atas, Cik. Yang di bawah type. Oh, coba back masuk lagi aja. Back masuk lagi. Mm -hmm. Ini maksudnya kan ke F-53, boleh di slash N terus masuk lagi ke f 353 Oh iya, Cik. Teman-teman, ini saya coba pencet post dulu ya. Kalau sudah dipencet post, siapa tahu ya, teman-teman mau lihat dulu. Setelah dipencet post. nah di sini baru masukkan nomor dokumennya. Kalau punya saya 51 12 tujuh 70 Ini tempat untuk ngisi dokumen numbernya. Terakhir, kita pause lagi sampai keluar message seperti ini. Ada nomor dokumennya dan warnanya hijau. Nah, ini berarti kita udah bayar transaksi untuk yang tadi, nomor dokumennya 51 sekian 70, jumlah amountnya 422 4, Ini bukti kita bayarnya. Silakan teman-teman sampai sini dulu. Kalau ada yang mau share screen, ini saya buka ya. Si masih sama sih periodnya nya lima udah di back boleh di share screen aja raja oh ya sih oh, mana sih kelihatan nggak sih mm -hmm. uh, ini kan nih di back lagi ya misalnya di back lagi nih nah ini kan ke pause Nah, sinyalnya auto input gitu, juga. gak apa-apa. Mungkin maksudnya periode, periode bulan Mei gak apa-apa. Kebaja Jawa, apa ya? Oh, uh, citanya inputnya apa aja sih? Lupa, yang ini kan omongannya teh. Itu satu, satu, tiga, satu, satu, satu. Oh ya, ini hmm. ya. Terus, omongannya teh yang baris paling atas udah dibaca, baris Kalau paling lupa atas. lagi. mah masuk lagi aja ke FBL satu n. Nah, saya juga tadi minta catat di notepad sih tabel satu oh di notepad mah ada sih ini yang ini sih ya yang itu betul di execute aja e execute itu. Itu berarti yang punya raja bukan 4224 tapi itu 105612,5. Eh oh, sebentar 105. Oh, yang ini sih ya, oh, 105 ya. 612 ya. Oh iya, Ci. 105612,5. Catat di notepad dulu aja biar enggak lupa. Oke, iya, Ci. Step ini, ini kenapa ya, Ci? Eh ini bisa, bisa ya? Ya, deh. Itu harus diketik, dia gak nerima titik sama komanya. Oh, kita aja, yeah, Ci. Gak usah pakai titik, 612 satu aja langsung, yeah, Ci. Uh. Koma lima. Tadi ada komanya kayaknya. Iya, Cik. Ini koma lima. Boleh di -enter, coba. count type-nya tadi apa ya, Cik? Kayaknya kamu harus ngulang lagi deh, Raja. Karena kalau Mulan. ini terus-terusan di-enter, additional selection-nya dia nggak mau ngeklik dokumen number. Coba diulang lagi. di-back lagi ya? ya boleh. D, apa ya C ininya akunnya Baltus. Oh iya Baltus, Baltus ya. Baltus Nomor login. Nah, terus dokumen baru dokumen ya. diklik. Kalau udah di post okay. klik post. Terus baru dokumen number yang 51 sekian diklik di from ini. Oh, gimana sih sorry. Di kiri ada kan tadi ada oh. ada amount sama ada dokumen number kan? Nah, dokumen number-nya ditulisnya di sini, yang tempat from. Ya. Eh. Dokumen number ya? Di notepad Dimana ini yang di... apa tadi? Coba lihat notepad kamu. Yang ini, Ci. Ini tadi yang nilai yang itu di sebelah kanan. Kalau yang ini yang nomor ID-nya itu tuh. Yang 51, yang ada 51 sekian. Iya, Hah. yang cuma ada satu loh, Ci, yang di sebelah kirinya Dicatat di, di yang... yang bawah from, ya. Iya, Oke. Okay. Halo, Ci. Mm -hmm. Ini kalau uh, udah di-post aja. Kan cuman punya satu di rajanya. Di-post aja. Iya, Cik. Langsung post. Ya, udah. Nah, teman-teman saya sekalian pakai punyanya Raja ya. Raja coba sekarang ke uh, FBL 1N lagi. Ini kan Raja udah bayar BN, utang ke vendor, buka FBL 1N. Teman-teman yang lain juga kalau kita buka, ini kan di bawah ada status. Di tempat yang kiri, Plain Item Selection ada status. Nah statusnya itu ada tiga, Open, Clear, sama All Item. Kalau teman-teman tadi kan nggak ngerubah, ini adanya di Open Item. Open Item itu berarti kita mau lihat mana yang belum selesai, yang merah-merah. Nah, sekarang kan Raja tadi udah lakukan proses pembayaran utang ke vendor. Berarti harusnya adanya di clear item kan? Kita mau lihat yang hijau. Nah, kita pilihnya yang clear item. Tapi kalau kita mau lihat langsung yang merah sama yang hijau, seperti saya kan, saya ada banyak transaksi, yang ada empat ya, yang beres kan baru satu. Maka kita pilihnya yang all item. Supaya kita bisa lihat yang merah, iya, yang hijau, iya. Dari sini Raja boleh execute di kiri atas. Kalau dilihat, pasti ada yang semuanya sudah hijau. Yang tadi punya raja itu yang pertama statusnya dia 51 sekian 224, tipenya RE. Setelah raja lakukan pembayaran, ada nomor dokumen, ini kan belakangnya 84 tadi, tipenya KZ. Nah, ini yang dimaksud tadi di teori bahwa harus balance ke 0. Jadi hutangnya berapa, dibayarnya berapa, dia balance ke 0. Di udah lengkap ini debit sama kredit. Apakah teman-teman bisa melakukan proses outgoing paymentnya? Terima kasih Raja. Oh iya siap sih sama-sama. Kalau punya saya, ini kan tadi saya udah bayar ya. Kalau punya saya masuk ke FBL1N, saya masih punya beberapa transaksi yang belum diberesin. Nah, yang sudah selesai dibayar itu yang tadi yang sekian 70 kan ada di bawah sini teman-teman. Yang 4224,5 lima. Tapi yang lainnya yang belum saya selesaikan dia warnanya masih merah. Gitu. Apakah teman-teman yang lain berhasil? berhasil. Sip. Nanti yang eh, lima strip tiga incoming payment juga sama tetapi transaksinya bukan di FBL1N. Karena FBL1N itu kan buat lihat utang. Nanti kita masuk lagi ke transaksi yang buat lihat piutang. Customer kita bayar kayak gitu. Kita update ke accounting kita. Jadi, 5 step 2 teman-teman berhasil ya. Edward ada message di Zoom. Papa Edward dilihat dulu demonya. Nanti, kalau misalnya sampai ada yang kelewat juga boleh lihat dari yang di YouTube, ya. Oke, saya lanjutin lagi ke yang 5 strip 3. Nah, di 5 strip 3 ini sekarang kita terima uang dari vendor. Vendor eh, sorry, yang 5 strip 3 ini kita terima uang dari customer. Caranya sama, langkah-langkahnya. Yang pertama kita lihat dulu daftar piutang customer ke kita, yang nomor satu. Setelah itu nomornya dicatat supaya kita nggak lupa, amountnya juga sama dicatat. Nanti saya akan pakai lagi yang baris pertama ya. Setelah itu kita lakukan proses incoming payment, berarti kita terima uang ke, terima uang dari customer ke account kita akunnya nanti sama juga 113100 itu nomor rekening kita buat terima uang juga. Terakhir, kita akan kembali lihat lagi status dari billing dokumen kita. Kalau teman-teman ingat waktu unit 4 sampai UTS, status kita adalah complete FI dokumen generate, complete complete FI dokumen generate not clear. Nah, hari ini karena kita terima uang dari customer maka status yang tadinya not clear kita akan lihat bahwa itu berubah jadi clear. Kayak gitu teman-teman. Ya, jadi nanti statusnya complete complete complete complete FI dokumen generate clear. Seperti itu. Ada pertanyaan dulu sebelum kita lima strip 3 teman-teman? Belum ada, Ci. Oke, okay, kalau belum kita lanjut. C Ini yang tadi, ya silahkan Eh, ah, uh, sih mau nanya, Ci Itu teh kalau si Pekal Bangetnya mau menjadi kayak akun bersama, Ci Itu akun Kan kita IDES itu kan ceritanya Skenario demo perusahaan Skenario perusahaan kita kan Nah, kita yeah. kasih akun Nomornya segitu, 11.300 oh. Itu isinya oh. Buat kita keluarin uang, sama buat kita Nerima uang Iya Jadi tapi semuanya pakai di situ juga, ya. Oh, itu pakai itu, oh, kan? Okay, kita buat, okay. buat demo-nya ngeluarin uang, nerima uang kayak gitu. Oh iya, oke. Okay. Ceritanya, tapi uangnya banyak ada di situ. Oh, tapi kalau aslinya sih, itu pakai account kita, berarti kalau aslinya pakai bank kita. Kalau memang beneran, kalau beneran, iya. Oh. Kalau beneran, memang akun perusahaannya. Kalau kita kan jadi di klien, di klien yang ada. Demo IDES ini kan uh, Dia cuma dipakai betul. untuk belajar kan Gimana kita hmm, proses transaksi penjualan Pembayaran kayak gitu Nah akunnya pakai yang nomor itu Satu satu tiga seratus Kayak tadi nomor okay. uh, Chat of juga kita pakai yang Sudah diinputkan kan, kita nggak nginputin Kalau teman-teman ngambil modul VICO Teman-teman bikin chat of Nomor akunnya memang uh, Kewajiban untuk bikin Kalau kita kan Modul fundamental kita pakai yang udah dibikinin supaya kita tahu, oh ternyata ada master data catat buat kita lakukan transaksi kayak gitu. Oh ini ada uangnya di bank ini nomornya segini gitu untuk demo aja. Oke okay, cik, makasih cik. Oke, okay. sekarang kita lanjut ke yang nerima uang dari customer ya. Transaksinya, kita untuk lihat piutang ke accounting, kemudian financial accounting. Nah, piutang itu account receivable. Lalu, untuk lihatnya, kita ke account, pilih yang FBL 5N. Kalau tadi FBL 1N, kalau ini FBL 5N, tikotnya. Pastikan di sini sudah namanya customer. Kalau masih vendor, teman-teman nggak bisa lihat soalnya. Customer masukkan customernya customer-nya kita, rohrer B, strip nomor login, lalu di execute. Punya saya, sama ada empat juga transaksi, saya akan bereskan yang paling atas. Yang empat saya catat dulu di notepad ya. Empat ribu delapan Nah, nomor dokumennya yang di kanan. Empat belas, satu dua tiga empat lima enam, 2, dua tiga empat lima enam dua puluh. Nah, kita kan butuh, kita kan butuh nomor billing yang waktu dulu. Kalau teman-teman sampai masih ada catatannya, nggak apa-apa dibuka catatannya. Tapi kalau udah nggak ada catatannya, teman-teman double klik aja di sini. Di sini ada tulisan payment referensi, 900 sekian. Nah ini adalah nomor billing kita waktu kita exercise unit 4 sama UTS. Ini kan masih contoh, jadi saya ambilnya yang baris pertama. Ini saya copy ke notepad supaya nanti pada saat lihat status billing yang awalnya not clear, teman-teman bisa lihat perubahannya jadi clear. Misalnya teman-teman penasaran, benar gitu statusnya not clear, buka aja VF 03. Ini kan buat display billing. Saya masukin nomor billing saya di sini. Terus saya enter buat lihat status bahwa nomor billing ini belum diproses. Display document flow. Nah di sini nomor dokumen billing saya not clear. Harusnya nanti kalau kita udah terima uang dari customer, status not clear ini berubah jadi clear. Nah ini saya lihatin supaya teman-teman saya, oh iya benar not clear awalnya gitu ya. Yang nomornya 900 sekian. Sorry, Cik. Tadi gimana, Cik? Soalnya telah tadi internetnya putus. Bentar, Cik. Cara lihatnya dari FBL 5N, kan udah lihat daftar piutang. Nomor yang dokumen ini boleh di-double-click. Kalau di-double-click, dia ngeluarin payment referensi yang ini, Mike. Yang 900 sekian. Ini kan nomor billing. Masih ingat nggak ya waktu unit 4? Ya, mm -mm. Nah, siapa tahu mau lihat dulu? Benarkah berubah dari not clear jadi clear? Buka aja VF03 buat lihat billing. Masukkan nomor ini yang 900 sekian supaya bisa lihat status billing sebelumnya itu not clear. Pas kita udah e, proses incoming payment, terima uang dari customer, status billing kita berubah jadi dari not clear jadi clear. Siapa tahu mau lihat dulu gitu ya, buka VF03. Tapi kalau enggak kita langsung lakukan proses incoming payment. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Silahkan. Ini ada tiga, nanti teman-teman silahkan bereskan satu-satu ya, kalau mau dibereskan semuanya. Kalau contohnya saya nyontohin satu aja. Untuk proses incoming payment, kita masuknya ke accounting, financial accounting, account receivable, lalu pilih yang document entry. Cari tulisannya F-28 Strip incoming payment. Tampilannya mirip sama yang sebelumnya waktu kita outgoing payment. Hanya pastikan di sini tulisannya incoming payment ya teman-teman. Kalau enggak nanti kita nggak bisa proses jadi salah tempat gitu ya. Masukkan tanggal seperti waktu tadi kita lakukan proses pembayaran utang. Hari ini tanggal 5. Company code-nya sudah diisikan 1000, currency-nya juga sudah euro. Di sini kita tuliskan nomor akun yang kita pakai untuk terima uang, 11.300. Jumlah uang yang mau kita terima dari customer, kalau punya saya, 4825. Lalu... Masukkan accountnya di sini, tulisannya bukan Baltus, tapi Rohrer. Rohrer B, strip, nomor login. Pilih dokumen number. Lalu, seperti tadi, kalau ini sudah lengkap semua, klik pause. Baru teman-teman boleh masukkan nomor dokumennya di sini. Nomor dokumennya itu yang 14 sekian ya. 14... 3, 4, 5, 6, Nah ini nomor dokumen saya. Kalau sudah lengkap semuanya, karena ini mirip kan dengan yang outgoing payment, teman-teman klik pause lagi. Kalau sampai teman-teman nggak bisa langsung proses, di sini ada permintaan untuk cash discount seperti ini. Teman-teman harus bikin cash discount-nya jadi nol dulu, karena kita nggak ada perjanjian untuk kasih diskon Kalau kita nggak buat ini jadi nol jadi nggak balance, ada 81,65 yang nggak ke -assign. Jadi teman-teman harus ketik di sini 0. No, nggak ada cash discount. Lalu tekan enter. Sampai tulisan not assign ini jadi balance. Balance ke 0. No. Sampai sini dulu, oke okay, nggak? Ini nanti pas pencet uh, pause, dia akan ngeluarin tampilan kayak gini. Nah ini gara-gara ada cash discount 81,65 euro. Teman-teman harus ketik di sini boleh no. hmm. share screen nggak sih? Kenapa Mike? Aku aku boleh share screen nggak sih? Oh, saya beresin ini dulu ya. Saya beresin ini dulu supaya teman-teman begitu ngeliat ini sudah saya nolir, saya enter, nanti di sini balance dulu. Jadi buat teman-teman yang di sini ada cash discount, punya saya ini ada nih 81,65. Dia nyebabin nggak balance, nggak akan bisa diposting. Jadi harus dinolkan dulu. Setelah itu teman-teman lihat ya saya enter. Nah ini baru dia balance ke nol. Kalau balance ke nol itu itu antara yang dibayarkan customer sama utang, piutang dia sudah sesuai. Maka saya bisa klik post. Nanti beres. Gitu. Misalnya kita balik lagi ke FBL5N. FBL5N. Teman-teman akan lihat punya saya itu. Saya pindah ke item ya. Nah ini. 482,5 yang punya saya sudah beres. Berarti saya sudah terima uang dari customer. Kalau tadi nggak saya nolin, dia nggak akan bisa selesai clear seperti ini warna hijau. Gitu teman-teman. Jadi ini caranya sama, mirip dengan yang waktu outgoing payment. Hanya... Namanya di customer line item display dan incoming payment, seperti itu. Oke, silakan kalau ada pertanyaan atau ada yang mau share screen, boleh ditampilkan. Bentar, ini Silakan. Bentar, Ci. ini ketutupan. Kalau udah nyobain satu misalnya teman-teman mau lanjutkan ke yang berikutnya masih mau diselesaikan semuanya jadi hijau boleh? Ini cik, jadi bagaimana ya. tadi? Dari Terusnya ini yang atas di aja dia. ya? Beresin ya, yang atas ya. aja ya? Berarti dicatat dulu nomornya? Hmm. di notepad supaya nanti pas lagi di incoming paymentnya kita tahu amountnya berapa, nomor dokumennya berapa. Seratus Terus ke mana sih? Terus ke incoming payment, F-328 ya? Eh, F-328. Nah, masukkan seperti tadi tanggalnya. Hari ini tanggal di ruang udang yang di atasnya, di atasnya account-nya yang satu, satu tiga, satu nol. Oh iya. ya, satu, tiga, satu nol. Nah, ini empat kosong delapan dua koma lima ya. Terus ke bawah account-nya sekarang rohrer. terlebih pasang nomor dokumen ya, betul lalu pos nah setelah itu baru nomor dokumen yang 14 sekian nah. di input di situ 21. ya pos lagi terus tolong ini. di nolin keystroenya nah. terus enter ya kalau sudah boleh di -pause. Saya mau ngecek lagi berarti maksudnya ke FBL 5N. Bentar, nyatet ini dulu. Nggak berarti... usah sih, nanti muncul di FBL 5N. Belakangnya tuh 151. F FBL 5N. BL ya? FBL. BL 5N. SBL. Terus nanti statusnya yang all item hmm. Kalau open item pasti dia jadi tiga tuh oh, yeah. Kalau clear item yang clear aja Kalau all item yang uh, semuanya Yang merah dan yang hijau hmm. All item execute. Oh iya, si udah Itu ada kan 151 betul. Misalnya mau lihat nomor billingnya di double click aja, bukan yang ini yang diklik Mike. Yang oh. atas. Yang ini, ya, si. diklik. Nanti ada payment referensi kan? Yang 900 sekian di bawah. Yang atas Mike yang 00900. Ya. Oh, ini. 900-nya aja di copy. Yang 00 no -no depannya enggak usah. Terus buka VF03, di copy. Buka VF03 kalau mau lihat status bahwa sekarang billingnya sudah clear. Terus enter aja. Boleh enter, boleh display document flow juga bisa tuh yang di atas kanan. Ya. Ini punya Michael statusnya dari not clear sudah jadi clear. Teman-teman yang lain gimana? Bisa? Eh, ya saya gagal, C. Merah. Coba dilihatin. Kelihatan nggak, C? Hmm, lagi loading, ya. Gagal, C. Karena ini adanya ini. di outgoing payment. Beda eh, terdia, harusnya transaksinya yang incoming payment incoming payment ya incoming ini Gak apa sih ini? Ini, ini kamu masih di account payable incoming payment itu kan account receivable piutang yang atas bawah bawah It, ini masih oh. di account payable kalau pusing mah di slash n aja di oh apa di, apa sih kode Jadi sih f strip 28. 28. nah di sini ini namanya kan udah incoming payment bayar piutang, oh iya ci nah. kalau dia udah clear berarti di FBL 5N nya dia hilang ya? Uh, bukan hilang tapi uh, dia kalau mau dilihat lewat yang all item ray. Karena kalau yang open item dia kan udah nggak ada. Kalau yang clear item lihat yang clear aja. Kalau all item tuh kita bisa lihat yang open item sama yang clear item. Bukannya yang clear item supaya nomor dokumennya kelihatan lagi. Oh, ini aja yang di nolin ya? Nolin dulu ya. Diblok aja supaya dia diklik Nah, no, enter. Enter. Post. Ya, boleh post. Muncul nggak, Ray, di FBL 5N-nya? Oke, makasih, Ci. Mas, Muncul. Nah, itu pilihnya yang all item. Teman-teman, silakan di... Buat semuanya jadi hijau ya, untuk mencoba uh, proses outgoing payment dan incoming paymentnya, semuanya dibuat menjadi hijau aja. Kalau misalnya sudah hijau semua, nah teman-teman silahkan jangan lupa isi CLS untuk kehadiran hari ini. Terus nanti uh, silahkan boleh klik meetingnya. Saya juga akan coba buat yang punya saya jadi hijau semua ya. Kalau kayak gini, ini yang customer dulu. Apakah ada ide-ide supaya kita prosesnya jangan satu-satu? Ada ide nggak teman-teman? Nanti pas fromnya nya itu dimasukin langsung di gitu. TGC Betul Salim Jadi kalau kita mau langsung Berarti yang di input nanti pada saat Ini kan saya incoming payment Yang ditulis itu adalah amount yang total Yang ini teman-teman Nah ini totalnya saya itu 87,773,75 kalau ini di input langsung pada saat ditulisan amount-nya, nanti pas ditanya nomor dokumen, kita input nomor dokumennya itu yang punya saya 35, 37 sama 88. Jadi teman-teman bisa dapatkan langsung. Tapi kalau teman-teman pakai cara langsung seperti itu, ini kan tipenya RV, maka nanti DZ-nya itu hanya satu, karena kita e, lakukan pemrosesan untuk beberapa incoming payment, eh untuk beberapa piutang kita lakukan satu kali terima, kayak gitu. Maka nanti DZ-nya ini hanya satu. Silakan teman-teman, boleh aja sih kalau misalnya pakai cara yang langsung. Ini saya catat dulu nomor dokumennya, supaya saya bisa ngeproses sekaligus. Jadi bisa cara satu-satu, bisa cara sekaligus ya. 87,773,75. Punya saya 1,2,3,4,5,6,3,5. 37 sama 88 saya ke VF 28 buat proses langsung nah di sini akunnya masih tetap yang 113 100 tapi amountnya saya harus isi yang uh, jumlah total 877 tujuh tiga terus ininya router sama ini dokumen number setelah di post nah dokumennya harus masukin tiga tiganya 35 terus 37 Sama delapan delapan delapan delapan, pas saya pos nanti jadi kayak gini, ada beberapa yang harus cash discount-nya dinolkan. Di Teman-teman, jangan lupa dinolkan di satu lagi. Kalau sudah balance ke nol, baru boleh di post. Kalau saya tampilkan lagi yang FBL5N, pilih yang all item, nanti dia jadi satu tuh dz-nya ya, yang ini 8773,75 untuk tiga nomor dokumen ini. Berhasil teman-teman? Udah hostnya merubah jadi hijau, nggak harus hari ini kan soalnya intanya. Yang penting udah nyobain satu sih ya. Sekalian ngedemo yang tadi ya, yang FBL 1N. Misalnya teman-teman mau hijaukan lagi supaya nanti kalau ada yang terlewat bisa menggunakan rekamannya ya ini berarti kalau punya saya nih 185 878 dengan nomor dokumen lima satu tiga lima enam tujuh tujuh sama 12345.220 saya coba langsung kalau uh, outgoing payment ini berarti F-strip 53 ya teman-teman kalau incoming payment pakainya yang F-strip 28 setelah ini nanti teman-teman uh, boleh selesaikan sendiri yang transaksi teman-teman 185 delapan tujuh delapan. Balthus B nomor login. Kalau yang outgoing payment nggak ada cash discount jadi eh sorry Balthus B terbalik. Ini nomor dokumennya punya saya tiga. Kalau yang cuma punya satu jadi cuma satu kali melakukan transaksi ya. Kalau yang ada lebih dari satu empat lima enam 88 sama satu lagi punya saya 220 hmm, salah nomor 12340 kurang 1220 nanti teman-teman dicek sendiri ya yang FBL 1N nya apakah sudah hijau semua terus FBL 5N nya juga apakah sudah hijau semua seperti ini sampai sini dulu silahkan kalau ada pertanyaan jadi ini kita udah bayar utang lunas dan sudah terima uang dari customer kita Nah itu lengkap jadinya Uh, eksersiasi unit 4 sama unit 5 kalau misalkan nggak ada pertanyaan kita akan tutup meetingnya teman-teman nanti teman-teman silahkan lanjutkan untuk proses uh, incoming payment dan outgoing paymentnya ya apakah oke okay, teman-teman okay, saya selesai berarti nggak ada tugas uh, Tinggal nanti disampaikan aja di CLS-nya sudah menyelesaikan berapa transaksi gitu ya. Hari ini sih okay, itu. Oke, Cik. Oke. Terima kasih, teman-teman. Selamat siang. Minggu depan kita akan lanjutkan yang eh, manajemen accounting. Seperti itu. Cik, udah foto? Udah. Udah foto ya? ya <laughs> udah. Oh, ya udah. Udah, nggak apa-apa. Ya. -apa. Okay. Yeah. Oke, makasih, Ci. Sama-sama Diselesaikan ya, teman-teman. Statusnya harus hijau semua. Terima kasih. kalau yang Cik. dikit, bilang dikit aja, Ci. Ya, kan? Saya cuma Masuk. satu, Ci. Ya, ayo, ya udah, oke, apa-apa. Ci. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih, Cik, Cik, Cik, Cik, Terima kasih, Ci. Terima kasih, sama-sama.